serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia, kabar terbaru terupdate seputar Lesti dan Rizky Billar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bangi akan memberikan informasi menarik seputar idola kesayangan kita ke kabar pertama persahabat ya, sebelumnya kita mendapatkan kabar spesial membahagiakan dan sekaligus membanggakan Semalam ke kabilar lagi tanda tangan persahabat yang perhatikan Yang di tanda tangani membuat kita semakin penasaran Perlu JK atau ada sesuatu yang lain persahabatnya masya Allah apapun itu Mudah-mudahan Segala urusan yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Papa Milar, Bunda Lesi Kencora diberikan kemudahan Diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin Ya robbal Alamin Unggahan video ini persahabat ya diunggah oleh Elsa Dewana Persahabat ya yang di kembali oleh akun Leslanus Korsi Tentu kita mampir aja ke akun Elsa Dewana persahabat ya Kita lihat di bionya Elsa Dewana itu ada sebuah kalimat permata God and jewelry. Wow, apa mungkin toko perhiasan, persahabat ya? Mudah-mudahan saja tentunya apapun itu diberikan kelancaran untuk Leslar. Amin. Dan kita lihat juga di postingannya ada tentunya beberapa postingan hewan kurban juga. Dan tentunya postingan foto Elsa Dewana ini selalu dengan... Sultan persahabat ya ada tentunya Kak Sandy juga tuh masya Allah banget ya membuat kita semakin penasaran apa mungkin ada sebuah bisnis yang dijalani mudah-mudahan saja persahabat ya apapun itu kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan lasting dan Rizky Billar tentunya dan ke kamar berikutnya persahabat perhatikan juga ada sebuah unggal spesial yang kita dapatkan. Ini luar biasa banget persahabat ya Rutinitas di malam Jum'at semalam Papa Bilar itu main sepak bola Bersama tim Wow, Masya Allah banget ya Ini detik-detik tentunya Papa Bilar Mencetak gol di pertandingan Malam malam ini persahabat ya Masya Allah kita lihat tuh Detik-detik Rizky Bilar mencetak gol Di permainan sepak bola semalam Gayanya itu loh, Masya Allah di matchnya tuh bahagia sekali Papa Bilar saat mencetak gol ya Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia pokoknya untuk idola kesayangan kita Momen ini pun diri post kembali oleh yang putih dan skor Bilar Ada kalimat Gamsen juga yang dituliskan di postingan ini Malam Jumat jadwal main bola. Lihatlah Bang, papamu sekarang ini kalau main bola, wah wow, masyaallah banget ya papa. Abang El ini memang keren banget kalau sudah di lapangan. Mudah-mudahan sehat dan selalu banyak doa support dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan Banyak komentar yang diberikan dari para sahabat Yani dari akun Radeva Arimardika Aku yakin si abang juga nanti gila bola Dari kecil sudah dicekokin bola katanya tuh Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun di Instagram Lilis.k12 mengatakan Masya Allah Tendangannya tanjem banget Papa Bilar Wow, sungguh luar biasa. Pastinya, para ya, melihat tentunya Abang Bilar ini keren banget. Kalau sudah main sepak bola, jadi alatnya aja sampai kelopak-kelopak melihat Abang Bilar masya Allah. Penganiayaan Dan kita lihat juga ke unggah berikutnya. Semalam juga, Askar fotografi mengunggah sebuah postingan momen spesial ketika di acara akikah abang L. Ini foto yang sangat luar biasa membahagiakan, masya Allah. Fotonya sangat romantis dan cute nggak berlebihan tapi terlihat sangat romantis banget ya masya allah mudah-mudahan keluarga kecil Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan selalu langgeng bahagia amin ya rabbal alamin kita lihat juga ke keselidik berikutnya wah wow, ini momen spesial acara tasyakuran akikah abang L mudah-mudahan abang L menjadi anak pintar anak cerdas anak yang berbakti kepada kedua orang tua anak yang berguna bagi nusa bangsa, amin. ya rubal alamin. Dan nah, kita lihat juga persahabat keunggang berikutnya. Ini ada unggahan spesial dari KI Rintanu. Kemarin mengunggah sebuah postingan momen kebersamanya dengan Leslar Wow, sultan berlian bersabat ya Kunjungi silaturahmi ke rumah Leslar Untuk jemukin Abang El Ini sih luar biasa kebanggaan juga untuk kita semua Dan kita salpon dengan sebuah kalimat Yang luar biasa juga dituliskan oleh Kak Tanu Rumah penuh berkah Rizky Bilar, Lesti Kecura Pasangan muda yang sangat humble, Smart and super Generals. Diberkatiin baby L yang lucu banget. Sehat ya bunda dan abang L Senang sekali akhirnya bisa nyokoin dan pastinya kehadiran baby El membawa kebahagiaan kepada banyak orang. Doa selalu semoga terus. Iya berbagi kebahagiaan, berbagi berkat juga kepada orang banyak. Makasih juga sajiannya yang enak banget, rasa spesial keluarga bilar. Wah, masya Allah banget ya. Terima kasih bu cici air yang, tadi yang sudah nengokin abang El. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bahagia dan berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Dan berikutnya juga perhatikan persahabat ada sebuah unggahan spesial kemarin diunggah oleh Papa Bilar ini mengunggah sebuah foto dengan momen ketika pasca lahiran. BBL L bersahabat ya, di rumah sakit ini sih luar biasa Dan kita juga mendapatkan info bahwa Teh Fitri Karlina akan sejapanya untuk jengukin abang L Perhatikan di sebuah kalimat komentar yang dituliskan oleh Teh Fitri semalam Ah gak sabar pengen jenguk baby L Besok anti sudah balik Di Jakarta lagi nih wow, Masya Allah banget ya siap-siap aja nih Abang L kedatangan tamu spesial Ketua Leslar Pusat akan Berkunjung ke rumah baby L Untuk jengukin masya Allah Mudah-mudahan TV3 juga selalu sehat Selalu mensupport dengan tulus Idalah keseyakan kita dan kita lihat juga Salvo dengan kalimat komentar juga yang diberikan oleh Papa Bilar, Baby Elside, ntar gua baik baikin Ani ah, orang biar apa saja yang gua minta dikasih katanya itu masya Allah ya cute banget.